Oh, hola melo melo, melo Usande. Saya kagum eh. Tes. Oh, dua kali, sekali. Oh, bangka. Lain umur, segala kawan bangun, percayakanlahmu. Umur tak kekuatan bisa yang Kau tak Dan menggantikannya Seperti dirinya Jika tidak Namai diri Kita your life Baiklah bahagia dunia-nya Salahkah aku yang mencintainmu Tidak ya, kau telah bahagia Salah gak aku, aku Salah aku mencintaimu ya? Salah gak?